Halo semua, saya Ayu Nur Halifa akan menjelaskan tentang kongestib heart failure atau gagal jantung kongestif. mohon disimak ya nah yang pertama kita akan membahas tentang apa itu CHF kongestif heart failure atau biasa dikenal sebagai gagal jantung kongestif adalah suatu keadaan di mana jantung tidak mampu lagi memupakan daerah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh Selama ini, gagal jantung atau congestive heart failure digambarkan sebagai kondisi ketika jantung berhenti berdetak. Padahal gagal jantung menandakan ketidakmampuan jantung dalam memompa darah Atau ketidakmampuan jantung memenuhi kota darah normal yang dibutuhkan oleh tubuh Bagaimana proses terjadinya CHF? Jantung memiliki empat ruang yang memiliki tugas masing-masing, yaitu serambi kanan dan kiri yang berada di bagian atas, serta ventrikel kanan dan kiri yang ada di bagian bawah. Berdasarkan letak ruang jantung tersebut, gagal jantung kongestif bisa dibedakan menjadi tiga tipe. Yang pertama itu ada gagal jantung kongestif kiri. Pada penderita gagal jantung kongestif sebelah kiri, ventrikel kiri jantung tidak berfungsi dengan baik. Bagian ini seharusnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian diteruskan ke pembuluh darah arteri. Karena fungsi ventrikel kiri tidak berjalan secara optimal, terjadilah peningkatan tekanan pada serambi kiri dan pembuluh darah di sekitarnya. Kondisi ini menciptakan penumpukan cairan di paru-paru, rongga pelut, serta kaki, dan bahkan mempengaruhi fungsi ginjal dalam membuang natrium dan air. Yang kedua, ada gagal jantung kongestif kanan. Gagal jantung kongestip tipe ini terjadi ketika ventrikel kanan jantung kesulitan memompa darah ke paru-paru. Akibatnya, darah kembali ke pembuluh darah balik atau pena hingga menyebabkan penumpukan cairan di perut dan bagian tubuh lain, misalnya kaki. Dan yang ketiga ada gagal jantung kongestip campuran. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami gagal jantung kongestip sebelah kiri, dan sebelah kanan secara bersamaan. Biasanya gagal jantung kongestif dimulai dari sebelah kiri lalu menyebar ke sebelah kanan jika tidak mendapatkan pengobatan. Apa penyebab seseorang mengalami CHF? Yang pertama ada penyakit jantung koroner, usia, mengkonsumsi garam berlebih, hipertensi, obesitas, stres, mengkonsumsi alkohol dan kardiomiopati. Bagaimana gejala CHF? Ada tiga tahapan gejala. Yang pertama, gejala tahap awal, gejala saat kondisi memburuk, gejala gagal jantung kongestif yang parah. Pada gejala tahap awal akan terjadi bengkak pada kaki, mudah lelah, kenaikan berat badan, dan sering buang air kecil. Gejala saat kondisi memburuk akan terjadi denyut jantung tidak teratur batuk napas berbunyi mengi sesak napas dan sulit beraktivitas gejala gagal jantung kongesif yang parah akan terjadi nyeri dada cyanosis tarikan nafas menjadi pendek dan cepat bahkan pingsan apa saja komplikasi CHF yang akan terjadi yang pertama ada emboli atau pembekuan pena lalu ada kegagalan organ tubuh lain misalnya gagal ginjal lalu ada gangguan katup jantung Lalu ada aritmia ventrikel dan nanti jantung mendadak yang bisa menyebabkan kematian. Pemeriksaan penunjang Yang pertama ada EKG, lansun dadak, katarisasi jantung, dan ada pemeriksaan elektrolit. Penata laksanaan Dukung istirahat untuk mengurangi beban kerja jantung, meningkatkan kekuatan dan efisiensi kontraksi jantung dengan bahan-bahan farmakologis, -bahan serta menghilangkan penimbunan cairan tubuh berlebihan dengan terapi diuretik dietenisiran. Terapi farmakologi. Yang pertama ada diuretik, antagonis aldosteron, glikosida digitalis, dan vasodilator. Terapi non farmakologi. Penderita dianjurkan untuk membatasi aktivitas sesuai beratnya keluhan, seperti diet rendah garam, mengurangi berat badan, mengurangi lemak, mengurangi stres psikis, menghindari rokok dan olahraga teratur. Sekian video dari saya. Terima kasih.